com lalu kita sign in dan memasukkan alamat email serta password lalu klik sign in setelah berhasil kita masuk ke menu AWS account Kemudian AWS Educate Starter Account. Lalu kita pilih AWS Console. Setelah berhasil, menemukan AWS Management Console. Dan ini semua layanan dari AWS. Kita pilih. Database, kemudian RDS ini untuk manage relational database service. Pilih create database, kemudian tentukan kita pilih yang standar create saja. Engine optionnya kita pilih MariaDB. Kemudian untuk templatenya kita dapat memilih yang free tier. Lalu menuliskan nama database instance kita. Misalnya Maria MariaDB1. Kemudian kita diminta untuk menentukan password untuk mengakses ke RDS instance ini. Mengikuti aturan ya teman-teman. Paling sedikit ada 8 karakter, kemudian tidak boleh ada tanda garis miring, single quote, double quote, dan tanda add sign. Password ini nanti akan digunakan ketika kita mengakses ADS Instant ini. Kemudian yang selanjutnya kita pilih mengikuti standar saja. Kemudian untuk konektivitas, karena kita akan akses secara publik, kita pilih publik aksesnya Yes. Kemudian kita buat yang baru dan menentukan nama dari...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 Sekali lagi, pastikan layanan dari MariaDB sudah benar-benar memiliki status stop. Ini artinya layanannya sudah uh, berhenti. Karena jika teman-teman tidak menghentikan layanan ini, ini akan mempengaruhi kredit poin teman-teman. Karena setiap penggunaan layanan itu akan mengurangi kredit poin teman-teman. Demikianlah video penjelasan tentang Bagaimana cara membuat ADS instant pada Amazon Web Service. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.